Audio Jungle Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi Dengan channel My Learning Pada kesempatan ini Kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya yaitu bagaimana kita menyiapkan data-data yang akan diimpor ke jahir accounting dengan menggunakan Microsoft Excel nah pada kali ini kita akan mencoba membahas cara untuk ataupun metode mengimpor data dari Excel ke jahir accounting Nah langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita buka jahit accountingnya seperti terlihat pada monitor Yang kedua kita buka data di mana kita menyimpan data tersebut yaitu dalam hal ini PT Pacific yaitu kita buka Yang kemudian oke OK. Kita tunggu sebentar sambil menunggu proses nah seperti yang dijelaskan kemarin bahwa apabila daftar akun belum ada di dalam cahir accounting tersebut maka akan muncul seperti ini yaitu mata uang IDR tidak dapat digunakan dalam transaksi kode akun penting mata uang tersebut belum ditentukan dengan benar Nah, hal ini selalu terjadi disebabkan karena belum ada daftar akunnya oleh sebab itu kita okekan saja, yang kemudian ini juga masih kosong kita okekan saja, yang kemudian kita cancel agar muncul ke menu utama. di sini sudah muncul menu utama. sebelum kita melakukan impor kita pastikan dulu yang pertama data, data rekening pastikan bahwa belum ada dan masih kosong. Seperti terlihat di monitor yang kedua, pastikan bahwa daftar nama alamat seperti daftar nama vendor, customer, karyawan, dan lain sebagainya masih kosong. Yang kedua adalah data produk. Data produk juga pastikan di sini adalah semuanya masih kosong. Nah, di sini kalau kita lihat semuanya masih kosong, maka tidak berlama-lama lagi kita akan mempraktekkan Bagaimana cara mengimpor file Excel ke jahir accounting yaitu berupa daftar nama akun, daftar nama vendor daftar nama customer dan data produk Nah ini yang akan kita impor langkah pertama kita akan mengimpor yaitu data rekening dimana data rekening di sini kita akan impor dengan cara yang pertama klik file yang kemudian di sini ada namanya impor pilih impor yang selanjutnya impor dari data file lainnya oke kita klik yang kemudian akan muncul seperti ini impor data yang kemudian kita lanjutkan kemudian di sini boleh tidak kita ceklis semuanya boleh sekaligus apabila kita sudah paham secara keseluruhan namun dalam hal ini kita akan coba satu persatu yang pertama yang akan kita import adalah daftar akun atau rekening perkiraan maka di sini akan kita checklist daftar perkiraan yang kemudian kita lanjutkan akan muncul seperti ini maka di sini adalah kita akan melihat di mana file yang kita siapkan dalam bentuk excel tersebut kita simpan nah, di sini kita klik di sini kemudian di sini sudah kita persiapkan yaitu data coa Oke, coba di sini adalah chat of account, kemudian open. Jika nah, di sini akan muncul yang selanjutnya kita lanjutkan, kemudian proses ini di sini proses. Apabila kita pastikan bahwa data kita sudah benar, maka kita proses di sini akan dikonfirmasi apakah Anda yakin untuk melakukan impor. Jika iya tekan iya, jika tidak tekan tidak. Oke, dalam hal ini kita iakan saja. Sini sudah melakukan import. Oke, Anda telah berhasil mengimpor rekening perkiraan. Sebelum melakukan, terharus memperbaiki data mata uang. Oke. Nah, di sini kita coba cek daftar rekeningnya. Apakah sudah muncul apa belum? Ya, di sini kita kita reload. Oke, di sini sudah muncul semua data rekeningnya ada 74 rekening. ataupun ada 74 akun yang akan digunakan dalam mencatat transaksi Karis PT Pasifik. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita coba cek data mata uangnya dulu. Ini kita harus sesuaikan data mata uangnya. Yang pertama di sini ada IDR default. Nah, di sini akan kita coba edit dengan cara klik edit data yaitu tanda pensil pada pojok kiri bawah. Kita edit. Yang kemudian di sini ada akun penting nah kode mata uangnya adalah IDR yang kemudian nama mata uang rupiah simbolnya RP kemudian kita klik akun penting nah di sini yang akan kita isi nama nama akun tersebut yang pertama kita akan mencari nama akun piutang usaha kita klik di sini kita cari piutang usaha nah di sini sudah ada piutang usaha kita klik OK kemudian utang usaha kita cek lagi utang usaha Oke, okay, utang usaha di sini sudah muncul. Kemudian, oke. Okay. Yang kemudian, pembayaran bank. Nah, pembayaran bank di sini kita pilih. Kita membayarnya melalui bank apa. Kalau kita lihat di sini, ada dua bank, yaitu Bank Pasifik dengan Bank Atlantik. Dalam hal ini, kita anggap saja bahwa perusahaan selalu membayar kepada vendor maupun dalam hal pembayaran operasional perusahaan dikeluarkan melalui bank Pasifik, kemudian kita okekan, yang selanjutnya pembayaran tunai. Nah di sini jika ada pembayaran tunai, maka di sini kita akan pilih melalui kas kecil sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan di perusahaan tersebut. Yang kemudian ada di sini uang muka pembelian. Uang muka pembelian ini di sini kita cari nama akun uang muka pembelian. Di sini ada uang muka pembelian, kita klik uang muka pembelian. Kemudian uang muka penjualan, kita lihat uang muka penjualan ada pada kelompok utang, uang muka penjualan. Kemudian oke. Okay. Yang kemudian setelah semua terisi sesuai dengan nama akun masing-masing, sesuai petunjuknya maka kita rekam ya di sini peringatan akun penting berikut masih kosong tidak benar karena apa karena kita belum melakukan setting terhadap akun-akun tersebut kemudian okekan saja nah di sini akan muncul akun penting nah, akun penting di sini akan kita coba yaitu yang pertama lanjutkan untuk memulainya di sini ada kode akun yang namanya di sini ongkos kirim pembelian. Nah kita cari akun pentingnya ongkos kirim pembelian karena ongkos kirim pembelian ini nanti akan ada keterkaitannya dengan harga pokok penjualan. Oke kita klik di sini, kita cari ongkos kirim pembelian. Ongkos kirim pembelian biasanya ada pada kelompok harga pokok penjualan. Nah di sini ada biaya atas pengiriman barang. Kemudian kita okekan ini sudah muncul yang selanjutnya lanjut kita lanjutkan di sini ongkos kirim penjualan ongkos kirim penjualan biasanya ada pada pendapatan dimana mana di sini kita coba lihat laba atau penjualan red penjualan lain-lain potongan penjualan pendapatan tendaga terlambatan oke okay, di sini kalau kita lihat ongkos kirim disini sini belum ada ongkos kirim penjualan. Nah, di sini kalau belum ada, bisa kita kita buatkan nama akunnya dengan cara yang pertama. Nah, di sini kalau kita lihat nomor akun penjualan Pak kemudian ada 44 langsung ke 440 berarti di sini ada nomor akun yang belum digunakan yaitu 41020 caranya adalah kita lakukan edit terhadap akun penjualan ataupun dalam hal di sini kita katakan saja dengan pendapatan denda keterlambatan ini, kita lanjutkan kita edit tujuannya adalah agar sesuai dengan klasifikasinya, kemudian kita klik baru atau ini bisa kita kopikan dulu untuk menyesuaikan nanti nomornya kontrol C kemudian klik baru. Nah, di sini kita coba buatkan dengan angka 90. Nah, di sini tadi adalah ongkos kirim penjualan. Kemudian kita kita rekam. Nah, di sini sudah muncul ongkos kirim penjualan. Kita klik Oke. Okay. Nah, akan muncul di sini ongkos kirim penjualan. Kemudian lanjut. Di sini potongan pembelian. Nah, potongan pembelian ini juga ada keterkaitannya dengan harga pokok penjualan. Kita coba di sini kita cari akun potongan pemb Coba kita batalkan dulu yaitu potongan pembelian Oke. Okay. Nah, di sini sudah ada potongan pembelian, kita oke-kan. Kemudian lanjutkan lagi. Potongan penjualan, kita cari potongan penjualan. Ya, nah, di sini sudah ada potongan penjualan. Selanjutnya denda keterlambatan beli. Nah, di sini kita coba lihat denda keterlambatan beli. Nah, di sini ada biaya denda keterlambatan pada kelompok harga pokok penjualan. Oke. Yang selanjutnya, denda keterlambatan jual, ini juga sebagai pendapatan. Nah, di sini ini denda keterlambatan Oke, okay. kita lanjutkan lagi. Kemudian, laba tahun berjalan di sini ada pada kelompok modal. Laba tahun berjalan, kita klik akun laba tahun berjalan. Kita lanjutkan lagi dengan laba ditahan. Nah, di sini ada laba ditahan, kemudian oke, okay. kemudian lanjutkan. Nah disini penyeimbang neraca di sini adalah kita historical balance Dimana nanti fungsinya ini adalah untuk menyeimbangkan Apakah nanti penyeimbang di debit ataupun penyeimbang kredit Apabila daftar saldo akun yang kita masukkan tidak sama antara debit dan kredit Maka fungsi historical balance ini adalah untuk menyeimbangkan Oke okay, yang selanjutnya kita lanjutkan lagi Kemudian selesai nah ini sudah kita setting untuk akun yang akan kita gunakan. Oke, ini akun-akunnya yang kemudian kalau kita perhatikan di sini ada kas kecil, kas semang, bang Atlantik, semua sudah terchecklist. di sini adalah fungsi dari checklist ini untuk memastikan bahwa akun-akun ini adalah ada kaitannya dengan uang tunai. Sementara akun yang lain adalah tidak ada checklistnya. Oke, okay, yang selanjutnya kita coba untuk mengimpor data vendor. Sama seperti tadi, kita mulai dari klik file, kemudian pilih import, kemudian pilih import data dari file lainnya, kemudian kita lanjutkan, pilih di sini apa yang mau kita impor umpamanya di sini yang kedua adalah data pelanggan kita klik data pelanggan lanjutkan kemudian kita cari file excel-nya di mana di berupa data-data customer kemudian kita pilih data customer dan kemudian lanjutkan kemudian proses kemudian ada konfirmasi apakah Anda yakin ya kita lanjut di sini sudah mulai memproses oke kita coba cek apakah benar sudah muncul data dan alamat Oke okay, di sini masih kosong, kemudian kita reload. Nah di sini sudah muncul customer C02, C03, C04. Nah di sini sudah muncul. Nah dalam hal ini bisa tidak kita edit? Bisa kita edit. Sebagai contoh contohnya C01. Cuman di sini C01 ini. adalah PT Matahari, kemudian ini bisa kita lengkapi npwp-nya, batas kredit akan diberikan, yang kemudian kontak personnya siapa, nomor telepon dan lain sebagainya. Kemudian alamat di sini juga siapa-siapa saja yang akan kita isikan seperti alamat pengiriman kemana, kemudian kode kota kode posnya negaranya kontak persennya siapa yang kemudian jika perlu kita buatkan di sini adalah gambarnya nah bisa kita, kita buatkan di sini gambarnya dengan cara kita pilih gambar kita cari yang ada foto daripada si customer tersebut kemudian oke okay. nah ini nanti akan muncul di sini foto daripada orang tersebut kemudian kita rekam Okay, NPWP tidak lengkap, lanjutkan proses ya. Anggap saja NPWP-nya sudah betul. Okay, langkah yang, good, yang selanjutnya adalah kita akan mengimpor untuk vendor ini, baru customer tadi kita klik lagi file, kemudian kita import, kemudian kita pilih data file lainnya. Yang kemudian setelah itu kita lanjutkan, kita pilih adalah daftar pemasok. Adapter pemasok di sini kita lanjutkan, kita pilih di folder ini data vendor, kemudian kita open, kita lanjutkan, kemudian proses akan dikonfirmasi ulang. Apakah sudah betul ya? Oke, di sini kita coba reload. Nah, di sini sudah muncul PT Delta ini skala macam nah di sini customer di disini C02 sebenarnya di sini kalau kita lakukan edit ini ada kesalahan di dalam hal itu nah ini kebalik antara ID dengan nama perusahaannya Oke, ini kita gantikan saja kita edit ini kita masukkan ke sini yang kemudian C02 ini kita pindahkan ke ID Kemudian kita rekam, ya. Nah, Di sini sudah muncul PT Batavia. Ini juga coba kita edit ya, semuanya kita edit dulu. Edit. salah penempatan dari ID dengan nama perusahaan PT Matahari. Oke, kita pindahkan dulu ID-nya kemudian kita rekam, oke di sini sudah muncul C03 juga demikian, PT Titanic kita pindahkan lagi, oke nomor ID-nya kita pindahkan ke atas. kemudian kita rekam oke okay, ya kemudian yang terakhir C04 ini PT Andromeda kemudian C04 kita pindahkan ke atas kemudian kita rekam ya Oke, semua sudah berubah sesuai dengan nama-nama masing-masing. Oke, sampai di sini cukup jelas. Dalam hal bagaimana kita mengimpor, mengimpor data vendor dan data customer, nah langkah selanjutnya adalah kita akan mengimpor data produk. Nah, di sini kita pastikan dulu apakah produknya sudah terinput atau belum. Cara reload data ternyata belum nah langkah selanjutnya sama seperti tadi kita pilih file yang kemudian kita impor kemudian kita pilih dari data file lainnya kemudian kita lanjutkan nah kita pilih data barang kemudian lanjutkan nah di sini kita masuk ke daftar data produk kemudian open nah di sini kita disuruh memilih sistem persediaan atau metode persediaan apa yang kita gunakan, rata-rata Vivo atau Livo Nah, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, maka di sini kita coba menggunakan metode Vivo. Kita klik Vivo, yang kemudian kita lanjutkan. Nah, produk-produk tersebut tentunya ada kaitannya dengan akun-akun tertentu yang ada di dalam laporan keuangan, yang pertama adalah produk tersebut akan ada kaitannya dengan harga pokok, nah di sini kita akan cari akun yang namanya harga pokok penjualan oke, okay, kemudian kita oke kan yang kemudian ada penjualan, kita cari akun penjualan yang kemudian persediaan kita cari ini persediaan nah disini persediaan kemudian ada retur penjualan kita coba cari di penjualan ini retur penjualan kemudian ada konsignasi kita kosongkan saja yang kemudian ada pengiriman penjualan kita cari lagi pendapat atau ongkos kirim penjualan kemudian pengiriman pembelian kita cari lagi ini biaya atas pengiriman barang oke di sini pastikan semua sudah terisi kecuali konsinyasi nah konsignasi ini juga sebenarnya boleh kita gunakan apabila perusahaan kita melakukan konsignasi atau menerima barang konsignasi. di dalam hal ini kita kosongkan saja dulu sementara waktu, yang kemudian kita lanjutkan. nah di sini final tekan tombol proses untuk memulai proses impor. oke kita proses. nah di sini dikonfirmasi apakah sudah benar atau belum? ya sudah benar. Oke, okay, kita cek di sini data produknya apakah sudah masuk apa belum. Nah, kita reload. Nah, di sini sudah masuk data produknya ada sebanyak 9 produk. Oke, okay, di ini kita coba cek kode 12 sampai dengan 9. Nah, di sini semua sudah kita impor mulai dari data rekening kemudian data dan data nama dan alamat vendor dan customer yang kemudian data produk nah disini sudah terimpor semuanya nah langkah selanjutnya adalah kita akan coba cek bagaimana kita melakukan setting terhadap akun akun yang sudah kita import tersebut yang pertama kita pilih setting yang kemudian kita cek klasifikasi akunnya dulu, klasifikasi akun nah disini adalah untuk mengelompokkan daripada masing-masing akun, seperti dalam hal neraca ada harta harta lancar, kemudian ada kas, kas tersebut terdiri dari apa saja, nah di sini akan kita coba membuat klasifikasi akun tersebut, kemudian kita lanjut, nah di sini ada harta, ada kewajiban, ada modal, bisa nggak pak, ini kita kita rubah, bisa kita katakan di sini kita rubah menjadi aset. Kemudian, kewajiban ini kita rubah menjadi utang. Kemudian, modal tetap, pendapatan tetap, biaya atas pendapatan juga tetap. Ini adalah biaya pendapatan kita ganti menjadi harga pokok. harga pokok penjualan. Kemudian pengeluaran operasional kita gunakan saja dengan biaya operasional. Atau beban operasional. Kemudian di sini ada beban non operasional. Ke beban operasional, pendapatan lain dan biaya lain-lain nah, ini bisa kita rubah. yang kemudian setelah semua kita sesuaikan kita lanjutkan nah di sini adalah yang pertama aset aset ini terdiri dari kas, piutang, sampai dengan harta tidak berwujud nah di ini di level ini namanya level yang ketiga yaitu akun inilah yang disebut dengan akun Kemudian, aset ini akan dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dengan aset tidak lancar. nah di sini kita coba lanjutkan. Jadi, di sini ada klasifikasi level yang kedua. Level yang pertama tadi, aset berarti level yang keduanya adalah ada aset lancar. Nah, aset lancar ini kita pilih dari daftar akun kita dari mana sampai mana aset lancar tersebut. Kita klik dua kali. Maka aset lancar itu akan mulai dari kas sampai dengan investasi. Ataupun sampai dengan biaya dibayar di muka. Oke, ini untuk aset lancar. Kemudian kita gunakan tab untuk pindah ke baris selanjutnya. Kemudian aset tidak lancar. kita gunakan tab, pindah, klik, kita klik dua kali nah sini mulai dari investasi sampai dengan oke, okay, sini aset tidak lancarnya sampai dengan aset tidak berwujud oke, okay, 1.80 kita gunakan tab yang kemudian di sini yang kedua adalah ada hutang yaitu hutang juga di atas dua yang pertama adalah hutang lancar jadi hutang lancar kemudian kita klik dua kali nah disini ada hutang lancar kemudian ini sama hutang lancar juga Oke, yang selanjutnya, ada hutang tidak lancar atau hutang jangka panjang. Oke, kita coba klik lagi di sini. Ini hutang jangka panjang. Kita gunakan tab. Kemudian hutang jangka panjang. Nah, setelah itu adalah ekuitas kuitas ataupun katakanlah di sini modal. Oke modal kita tap di sini. Nah di sini kita coba cek modal itu sampai mana adalah Hal ini baru muncul laba. Berarti di sini ada ada hal dalam hal akun tadi settingannya yang belum betul. Oke nggak apa-apa ini nanti kita coba cek ke sana. Ini kita masukkan saja dulu. Kemudian kita masukkan dulu sampai dengan di sini. Oke, kita lanjutkan dulu. Untuk sementara waktu kita selesai. Nah, di sini kita coba tampilkan daftar akunnya. Oke, kita coba cek di akun ekuitas tadi. ini kalau kita lihat modal saham masuk dalam kelompok utang jangka panjang. Kemudian saham biasa juga sama. Nah, ini harusnya kita akan coba cek kita edit. Kita edit. Nah, di sini kita coba lihat klasifikasinya. Ini adalah laba. Tetapi laba ini sebenarnya kan bukan merupakan bagian daripada akun ataupun dalam hal bagian daripada akun modal, nah di sini akan kita coba cek dulu kenapa dia masuk ke dalam labak oke, okay. kita coba lihat dari setting, klasifikasi akun kita coba pendapatan modal kemudian apa kita cek di sini modal, nah di sini cuma ada laba modalnya, nah di sini kita akan rubah laba ini menjadi ekuitas, oke kita tab, kemudian kita lanjutkan, kita lanjutkan, kita lanjutkan selesai. Nah, kita balik lagi ke sini kita reload dulu biar dia sudah berubah kita update kita masuk lagi ke akun modal tadi nah di sini modal saham kita edit nah, di sini kita coba nah di sini sudah muncul likuiditas tidak biarkan saja kemudian rekam kita kebalik sedikit ini kita coba dari ini kita coba dulu dari histori ketiga dua oke lambat tahun berjalan ini kita kita edit dulu kita buat namanya ini jadi nomor empat puluh ada kesalahan dalam penomoran akunnya Kemudian laba ditahan ini kita jadikan jadi nomor 320. Menjadi kita ganti menjadi 330. kemudian model saham biasa ini kita ganti menjadi kita copy kita ganti menjadi 20 nah di sini ada tadi model saham di disini kita edit kita ganti nomornya menjadi 310 kita rekam Oke di sini kita coba reload Oke di sini sudah sesuai dengan kelompoknya atau subklasifikasinya Oke saham biasa nah di sini masih ada sedikit ini akan kita coba edit klasifikasinya ini bukan tentang jangka panjang tapi ekuitas tidak oke kita rekam oke di sini sudah berubah menjadi ekuitas nah kita lanjutkan lagi setting akun tadi untuk diklasifikasi akunnya Aset yang kemudian kaspa oke di sini tadi sudah modal tadi mulai dari 310 Ekuitas sampai dengan tiga satu Oke kita gunakan tab, kemudian baru di sini pendapatan, pendapatan. Nah di sini pendapatan adalah kita masukkan 410 pendapatan usaha sampai yang pendapatan usaha kemudian harga pokok penjualan karena di sini kita ganti aja beban pokok penjualan saja beban pokok penjualan ini dari harga pokok penjualan sampai dengan harga pokok penjualan Hai yang selanjutnya beban operasional Ini juga ada sedikit permasalahan. Kita coba cek nanti di daftar akunnya. Oke, beban operasional yang kemudian. pendapatan lain-lain di sini ada pendapatan di luar usaha ya selanjutnya beban lain-lain ada beban non operasional oke kita lanjutkan laba bersih atau laba operasi ini bisa kita ganti menjadi laba kotor penjualan oke kita lanjutkan tampilkan Selesai, kita coba cek tadi di biaya tadi, ya, karena ada, ada sedikit kesalahan. Ini biaya listrik. Ini kita harus edit dulu. Ini masuk di biaya usaha rekam. Kemudian biaya promosi juga sama kita lakukan edit. Ya, rekam kemudian penyusutan kelas biaya usaha ya. rekam kemudian di sini juga penyusutan mesin dan peralatan semuanya kita katakan ganti ke biaya usaha oke kita dan alat tulis kantor oke, usaha kita rekam kemudian penyusutan kendaraan oke, yang selanjutnya dan harta lainnya dan kita rekam Nah, ini sudah kita sesuaikan sesuai dengan klasifikasi akun masing-masing oke ini sudah kita lakukan setting terhadap akun kemudian kita coba cek format dari laporan keuangannya seperti apa kita klik Klik di laporan, yang kemudian kita pilih laporan keuangan. Kemudian di sini kita coba cek laba rugi standar. Oke, Januari dengan Januari. Tampilkan yang bersaldo nol, biar semua anak daftar akunnya muncul karena belum ada saldonya. Jadi sini pendapatan, pendapatan usaha, penjualan, total penjualannya kemudian harga pokok penjualan, beban pokok penjualan, kemudian beban operasional, biaya usaha, total biaya usaha, total beban operasional, nah di sini total harga pokok penjualan, nah, di sini nih, beban operasional, biaya usaha, seharusnya di sini total, harga pokok penjualan nah disini ada salah dalam hal kita melakukan klasifikasi coba kita cek ulang karena harga pokok penjualan total harga pokok penjualan kemudian beban operasional seharusnya di disini adalah total biaya operasional kemudian total harga pokok penjualan tidak ada yang ada adalah laba kotor penjualan nah coba kita cek harga pokok penjualan tersebut ada pada posisi dimana klasifikasi akunnya. Kita coba cek. Nah, di sini ada biaya usaha. berarti ini, biaya usaha ini harus kita hapus. air dan telepon ini kita masukkan jadi biaya usaha insya Kita cek lagi data rekeningnya. Oke, yang kemudian coba kita cek neracanya, kita kita cari neraca standar. Kemudian tampilkan bersaldo tolong, kemudian oke. Okay. Nah ini hasil lancar kas total kas bank, kemudian total bank sampai piutang persediaan. nah Ini dia laporan neracanya, total kewajiban dan modal. Nah, itu sementara waktu dalam hal kita mengimpor dan setting akun. Kita sel sudah selesai kita lakukan. Namun jika ada perbaikan-perbaikan akan kita lanjutkan nanti pada sesi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhirnya saya tutup. Wabillahi taufik